banyak doakan anak ulun yang membaca rawi tadi doakan itu mulai di dalam parut pak mulai masih di dalam kandungan setiap dimanapun ada acara-acara habaib dari jawa datang, yang dari manapun para habaib datang ulun pake buka-buka tupang wangi kada makan asal di japae sidin banyu nih bekajal ulang makanan ulun kada kenapa Menyesahi Habib Tupang kada meniupakan Banyu banyu mambasuhakan tangan sidin barang ke sini kurang lebih lebih daripada 100 Habib nang taminum banyu anak ulun tadi alhamdulillah umur 5 tahun hafal simtud durar umur 6 tahun hafal maulid ajab sekolah hanya kelas 2 SD pian pang guru sarawi-rawi kada dapat perjuangan karena kullo mauludin yuladu alal pitrah. Tiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci. Mumpung masih suci kita buat di dari hal-hal yang penuh dengan barakah. Kalau sudah tua-tua kaitannya. Tapi mau apa? Nang dipikirakan banyak. Bini empat. Umpama. Umpama. Umpama. nang Yang eh, eh, belum lagi bayar listrik. belum bayar leading. Kayak apa anak bapak? Yasin aja tepun tanah sih nah jadi lagi itu memang sengaja ulun berjuang kadang dari habaib anu datang habib anu datang uh -uh, habib dari Abdurrahman bangbud dari lawang darunasin habib Abdurrahman habib Ali kemanakan habib Umar habib Umar sasahi terus biar orang makanan ulun kada makan nggak ada apa, -apa. Nang penting membawa banyu dulu datangi habib minta barakah minta barakahnya ya Alhamdulillah Nah, daripada almarhum guru juga melajari sedapat mungkin memang belum hafal Qur'an. Kenapa? Karena dari salawat daripada simtud durar dan maulid azab dan semua ah, yang biasa dibaca tiba, berjanji, dalail, disitulah menceritakan akhlak-akhlak Rasulullah. itu beduhul